Nine of Cup ataupun 9 piala. Untuk sidik yang pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia Libra yang dimana di sini digambarkan seorang Libra hukinya sangat bagus dan kebanjiran terus di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan hubungan asmara akan semakin bagus, semakin bahagia yang dimana di sini seorang Libra juga dikategorikan mempunyai keturunan di bulan Oktober yang membuat kebahagiaannya semakin lengkap dan di sini juga apapun usaha apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Libra akan menghasilkan hasil yang sama maksimal kepada keuangan kehidupan serta finansialnya sendiri dan untuk kartu support energinya adalah naik offshore secara umumnya naik offshore itu diapkan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun seseorang yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan libra yang dimana sini digambarkan hubungan asmara seorang libra akan semakin bagus semakin meningkat dengan kehadiran sebuah si hati yang dimana sini seorang pasangan juga akan Mensupport memberikan motivasi kepada seorang bebas agar hubungan asmaranya lebih terjaga, dan di sini juga digambarkan seorang bebas akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang terdekat, yang dimana di sini akan membuahkan hasil yang maksimal kepada keuangan serta kehidupan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah dosan Secara umumnya, desain itu diartikan: pencerahan orang yang memberi pencerahan, orang yang memberi masukan, orang yang memberi kebahagiaan, orang yang memberikan sesuatu. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok sebuah keturunan merupakan sosok seseorang yang memberikan sebuah kebahagiaan kepada seorang libra dan pasangan di bulan Oktober tahun 2021 dan di sini kehokian serta rezeki yang didapatkan oleh seorang libra adalah dalam kategori keturunan dan di sini seorang libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari orang terdekat yang mampu mendokar keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah six of Cup ataupun A6. piala. untuk judik yang kedua kita mempunyai seseorang yang prosedual cancer yang dimana sini digambarkan seorang cancer hoki yang sangat bagus dan kebanjiran ke bulan Oktober tahun 2021 di sini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang, seseorang yang suka berbagi kepada orang-orang yang suka memberikan sesuatu kepada orang-orang yang suka membantu orang-orang yang dimana disediakan berdampak positif kepada rezeki yang ia dapatkan di bulan Oktober tahun 2021 sebagai Aura yang positif dan di sini juga digambarkan kehokian yang didapatkan oleh seorang cancer ialah selalu mendapatkan kejutan surprise dari orang-orang terdekat dari pasangan yang membuat seorang cancer lebih bahagia dan lebih nyaman di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk support energinya adalah Queen option secara umumnya Queen option itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan cancer seseorang yang usianya sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan sosok seorang Cancer akan mendapatkan hoki yang di dalam kategori hubungan asmara, yang dimana di sini selalu mendapatkan kejutan dari orang-orang terdekat, dari pasangan, yang membuat kenyamanan seorang Cancer di bulan Oktober tahun, 2021 serta di sini seorang Cancer rezekinya akan semakin bagus, yang dimana di sini dampak positif ia dapatkan, aura yang positif ia dapatkan dengan suka membantu orang lain. Dan jika kartu desain kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di disini menggambarkan sosok yang memberikan pencerahan, sosok yang memberikan motivasi, sosok yang memberikan kenyamanan kepada seorang cancer adalah seorang pasangan yang dimana disini hubungan asmara semakin bagus serta kejutan selalu didapatkan oleh seorang cancer dalam bentuk kehokian dirinya sendiri serta di disini restinya akan semakin bagus dengan suka berbagi kepada orang lain yang merupakan dampak positif ataupun aura positif yang didapatkannya. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah... Five of Cup ataupun lima piala. Untuk sidik yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia Gemini yang dimana di sini digambarkan seorang Gemini hokinya sangat bagus dan kebanjiran terjadi di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan hubungan asmara akan berjalan mulus berjalan sesuai keinginan berjalan sesuai yang diimpikan oleh seorang Gemini di bulan Oktober tahun 2021 yaitu mendapatkan keharmonisan kebahagiaan hubungan asmara bersama seorang pasangan serta di sini seorang Gemini yang belum berpasangan akan mendapatkan pasangan di bulan Oktober tahun 2021 dalam bentuk kehokiannya tersendiri dan di sini rezeki yang didapatkan oleh seorang gemini adalah mendapatkan banyak kawan pekerjaan yang mampu membuat keuangan finansial lebih bagus lagi dan untuk kartu sukuan energinya adalah King of Cup secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di atas 30 tahun dan di sini menggambarkan kehokian di dalam kategori hubungan asmara yang didapatkan oleh seorang Gemini yang sedang single dan berpasangan, tidak luput dari doa dari seorang dan orang tua. Dan tua pasangan yang selalu memberikan restu kepada seorang Gemini dan pasangan untuk terus bahagia, dan di sini digambarkan juga bahwasannya seorang Gemini akan mendapatkan tawaran pekerjaan dari seseorang yang dekat, yang usianya lebih matang pikirannya, yang mampu mendongkar keuangan kehidupan serta finansial Gemini sendiri di bulan Oktober tahun 2021. Dan jika kartu desan kita lakukan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok yang memberikan pencerahan, sosok yang memberikan masukan, sosok yang mendukung seorang Gemini untuk mendapatkan kehokian adalah sosok orang tua, orang tua pasangan yang selalu mendoakan seorang Gemini berpasama pasangan agar bahagia selalu. Dan di sini, seorang yang lebih tua yang lebih pengalaman yang dekat dengan Gemini akan memberikan tawaran pekerjaan yang banyak mendongkrak keuangan kehidupan finansial lebih bagus lagi. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah four of one ataupun empat tongkat untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana disini digambarkan kehoki seorang Taurus sangatlah bagus dan kebanjiran meski di bulan Oktober tahun 2021 kehokian yang didapatkan oleh seorang Taurus yaitu dalam kategori karir yang semakin bagus pekerjaan yang semakin bagus karir yang meningkat menaiki jabatan dan mempunyai sebuah usaha yang mampu mendokak keuangan finansial lebih bagus lagi dan disini rezeki yang mendapatkan oleh seorang taurus yaitu apapun usaha apapun pekerjaan yang ia lakukan akan berhasil dan hasilnya sangat maksimal mampu membuat keuangan kehidupan serta finansial seorang taurus lebih bagus lagi dan membuat hubungan asmara lebih bagus lagi dan untuk kartu support energinya adalah King Open secara umum, King of ngoban itu diartikan seseorang yang usianya di atas 30 tahun seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan Taurus sendiri dan di sini menggambarkan kehukian yang dapatkan oleh seorang Taurus yaitu banyak mendapatkan tawaran pekerjaan tidak luput dari doa orang tua tidak luput dari doa orang-orang sekitar dan tidak luput dari ia dapatkan pekerjaan dari orang yang lebih pengalaman dari taurus sendiri serta di sini doa orang tua membuat hubungan asmara lebih bagus bersama seorang pasangan di bulan Oktober tahun 2021 dan jika kartu desa kita gabungkan dengan zuriq yang keempat di sini menggambarkan sosok yang memberikan doa sosok yang memberikan pencerahan kepada seorang taurus dan pasangan adalah sosok orang tua sosok orang terdekat serta sosok yang lebih pengalaman dari taurus akan memberikan sebuah pekerjaan kepada seorang taurus yang dimana di sini akan mampu mendorong kehidupan finansial lebih bagus lagi dan untuk zuriq yang kelima adalah Six of pentacle ataupun enam poin Untuk sidik yang kelima kita mempunyai seseorang yang bersedia Leo yang dimana di sini digambarkan kehokian dan rezeki seorang Leo sangatlah bagus di bulan Oktober tahun 2021. Di sini digambarkan keuangan kehidupan finansial seorang Leo sangat meningkat drastis yang dimana di sini ia lahir dengan pengalaman kerja yang selama ini ia lakukan serta di sini tidak luput dari seorang Leo yang suka berbagi kepada orang-orang yang membuat kehidupan finansial lebih bagus lagi dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwa saya kehokian yang dapatkan oleh seorang lewi yaitu di dalam kategori menata mendidik kembali keuangan yang mampu membuat keuangan kehidupan semakin meningkat lagi dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan doa dari orang-orang yang ia bantu akan membuat seorang Leo kehidupannya lebih bagus keuangan serta finansial lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah page of one Secara umumnya, page of one itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo mendapatkan kehokian di dalam kategori kehokian, di dalam keuangan, keuangan yang meningkat, kehidupan yang meningkat, yang dimana di sini seorang Leo juga suka membantu anak-anak, yang di sini juga seorang anak-anak akan mendoakan seorang Leo untuk mendapatkan rezeki yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021, dan jika kartu desain kita gabungkan dengan jelek yang keempat di sini menggambarkan. Sosok yang memberikan doa yang positif kepada seorang Leo di bulan Oktober adalah sosok seorang anak, sosok yang ia bantu yang membuat kehokian serta rezekinya semakin meningkat di bulan Oktober, yang dimana di sini karir kehidupan finansial lebih meningkat lagi, dan di sini bisa kita simpulkan 5 zodiak yang hokinya sangat bagus dan kebanjiran, meski di bulan Oktober tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Libra, yang kedua zodiak Cancer, yang ketiga zodiak Domini, yang keempat zodiak Taurus, dan yang kelima adalah zodiak Leo.